Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alia Di video ini saya mau buat vlog tentang e, Tips mengatasi mual di kehamilan trimester 1 Taukah teman-teman e, Jika trimester pertama ini merupakan Masa yang paling penting ya pada kehamilan Trimester pertama merupakan Awal janin mengalami perkembangan Sehingga pada masa ini organ dan juga sistem organ pun akan mulai terbentuk dengan sempurna. Nah ini di trimester pertama ini sangat penting ya teman-teman. Oleh karena itu pada trimester pertama ini ibu-ibu yang hamil akan mengalami perubahan fisik dan hormonal sehingga sering merasa pusing dan mual. Itu pasti ya teman-teman. Tapi ada juga sih yang enggak Tak hanya itu saja, ibu yang sedang hamil pun bisa jadi secara emosional akan merasa tidak nyaman Bahkan kehamilan itu sendiri pun masih sangat sensitif Nah, jadi trimester pertama ini sangat sensitif jadi harus kita jaga baik-baik ya teman-teman Karena ini rawan keguguran Nah, di sini di video kali ini saya mau lebih ke mual ya mengatasi mual Nah, ini menurut pengalaman saya sendiri Uh, jadi tips mengatasi mual di kehamilan trimester 1 menurut saya sendiri eh, menurut pengalaman saya itu gini-gini uh, biasanya kan wanita itu uh, setiap wanita itu pasti punya pengalamannya sendiri dalam mengalami apa uh, kehamilannya ketika di trimester 1 2 dan 3 ada yang di tri, apa ada yang di trimester satu itu uh, mual muntah pusing dan ada juga yang tidak begitu yang saya tanya-tanya sama teman-teman saya yang sudah pernah hamil nah kalau saya itu saya mengalami mual muntah tapi mual eh maksudnya kalau muntah itu nggak sering sih yang paling sering itu mual terus pusing terus itu saya itu pengennya rebahan terus ya teman-teman dulu ketika hamil si Fadol Biasanya wanita yang baru hamil mengalami mual muntah Nah ini sering disebut morning sickness, sickness ya teman-teman Dipulai sekitar minggu ke-6 kehamilan e, di mu, Faktanya 50-80% wanita hamil mengalami gejala morning sickness Morning sickness diakini sebagai akibat dari meningkatnya hormon Yang melonjak dari hormon Jadi ada perubahan hormon ya teman-teman ketika trimester 1 itu yang melonjak dalam tubuh selama kehamilan. Nah itu, jadi kan itu maksudnya itu trimester itu persiapan untuk apa menampung bayi kan bayi itu semakin besar semakin besar ya teman-teman. Jadi itu hormonal itu perubahan fisik hormonal emosional itu pasti akan mengalami perubahan pada saat e, trimester pertama. Itu ketika saya dulu itu di trimester satu. Uh, hormonal, uh, emosional, saya tuh sensitif banget ketika ada masalah sedikit uh, pokoknya langsung sensitif gitu loh langsung ikut marah-marah esmosi <laughs> kayak gitu tapi dulu sebelum hamil itu saya maksudnya sudah hamil itu se satu bulan mungkin uh, pas merasakan mual muntah itu uh, mual muntah pusing itu saya belum sadar ya Pas sudah 2, mau masuk dua bulan baru saya sadar Pas sudah, dulu itu masih PKL pas PKL di Jogja, terus itu saya pas pulangnya baru periksa Ternyata hamil e, Jadi, kalau morning ya pagi e, Pagi aja kita mengalami apa, pusing mual Tapi, e, saya tuh ketika dulu itu Mengalami setiap saat kayaknya sampai malam bahkan mual muntah pusing gitu jadi bukan bukan pagi aja ya teman-teman tapi ada juga yang nggaknda merasakan morning sickness berbeda-beda setiap uh, setiap ibu yang mengalami trimester satu ini berbeda-beda ya teman-teman kalian bisa cari di Google cara mengatasi uh, mual mungkin bisa dicoba kan ya bisa menghilangkan uh, mual muntah kalian kayak gitu teman-teman jadi disini saya cuman mau e, apa, sharing tentang pengalaman saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengikuti juga cara-cara saya. E, cari aja di internet bagaimana cara mengatasi mual dan muntah dan pusing ketika mengalami tri, apa, kehamilan di trimester 1. Itu banyak banget ya teman-teman. Oke, selalu ingat untuk tetap terhidrasi ya teman-teman. Jadi kalau kita... E, apa? muntah Mual kan kita mengeluarkan cairan ya teman-teman Jadi kita disarankan untuk tetap minum ya teman-teman Jangan sampai kita terhidra, terhidra, terhidrasi Karena tubuh membutuhkan sekitar 8-13 gelas atau 250 ml cairan setiap hari Untuk mendukung perkembangan, nutrisi, dan keberlangsungan hidup janin Jika teman-teman eh, merasa kurang makan, eh, merasa kekurangan makan karena mual asupan cairannya pasti harus ditingkatkan nah itu teman-teman muntah pun dapat menyebabkan hilangnya banyak air nutrisi dan elektrolit dalam tubuh oleh karena itu teman-teman harus memastikan untuk minum 1 dua setengah gelas tambahan hingga satu gelas cairan setiap kali sehabis muntah tuh teman-teman sebenarnya habis muntah itu kalau mau minum itu agak mau muntah lagi sih sebenarnya tapi di apa disarankan teman-teman harus minum ya teman-teman jangan sampai kekurangan cairan kayak gitu. Dulu ketika saya muntah mual itu cara mengatasi saya tuh paling banyak paling banyak ya itu saya memakan makan buah-buahan. Buah-buahan kayak jeruk, terus mangga. Dulu itu kan apa musim buah mangga ya. Jadi saya paling banyak buah mangga satu satu, satu kilo itu bisa saya habiskan paling dua hari banget karena saya memang doyan buah ya teman-teman kayak gitu mangga terus banyaklah yang saya makan tentang e, beraneka ragam buah tapi yang buah yang kalau panas di dalam perut itu saya nggak makan ya kayak nanas e, anggur nanti bakalan mengalami mengalami masalah sama janinnya. Jadi harus dipilih dan dipilah dalam memakan buah juga ya teman-teman Jangan sampai keliru Jika rasa mual tidak kunjung reda Bicarakan dengan dokter mengenai pilihan pilihan teman-teman Dokter mungkin akan merekomendasikan jahe, vitamin B6 Terus penyusunan pola makan lainnya Nah gitu, kalau misalnya mual muntah tidak reda itu kita harus menghubungi dokter atau bidan ya teman-teman Yang lebih berpengalaman lah Jadi Kita bisa mengatasi mual muntah tersebut Terus di sini saya mau kasih beberapa tips Atau cara mengatasi mual saat hamil Ini saya Mungkin ada berapa ya lupa Ini ada berapa nanti saya Saya hitung ya teman-teman Satu E, makan sesuatu, nah itu harus makan sesuatu ya kalau mual itu kan perut kita kosong makanya mual ya teman-teman Jadi harus makan sesuatu kayak cemilan-cemilan. Tapi kita juga harus perhatikan komposisinya teman-teman Memang ini agak ribet ya Karena kan masa kehamilan kita e, apa janin ini kan harus kita jaga benar-benar ya teman-teman tentang nutrisinya Terus e, ya vitamin yang ada di dalam apa komposisi makanan tersebut Nah, yang kedua adalah tetap terhidrasi Tingkatkan asupan cairan jika teman-teman tidak makan terlalu banyak karena mual Nah, itu tingkatkan asupan cairan Dan pastikan juga untuk mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalium Seperti saus apel, pisang, pepaya, belewah, melon, dan air kelapa Dulu saya kalau hamil itu suka air kelapa ya teman-teman paling suka banget. Sampai trimester terakhir itu saya mang, saya minum air kelapa paling banyak. Yang ketiga adalah coba buat minuman jahe. Nah, itu teman-teman. Coba teh jahe buatan sendiri dengan memarut jahe mentah ke dalam cangkir dengan air panas dan seduh selama 3 menit. Jahe merupakan salah satu cara untuk mengatasi mual saat hamil. Benar banget benar banget teman-teman. Jahe ini untuk apa namanya? Untuk menghilangkan mual ketika hamil coba aja ya terus yang keempat, hirup udara segar dalam-dalam, nah kita itu juga disarankan untuk jalan-jalan supaya menghirup udara segar gitu loh supaya gak maksudnya kalau tiduran terus kan tambah puyeng ya, tambah pusing jadi kita disarankan juga untuk jalan-jalan untuk menghirup segar, udara segar ya teman-teman terus untuk yang kelima beralihlah ke makanan rendah lemak untuk saat ini, nah Biasanya kalau misalnya teman-teman itu, kalau e, kayak saya ya, yang lemak-lemak itu, yang mengandung lemak itu, saya nggak suka, karena bisa apa muntah, ya. saya bisa muntah kalau misalnya, mual muntah, <tuk> kalau misalnya mengandung lemak, itu penting banget ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau mau muntah ya makan aja itu lemak, iya, enggak kok, maksudnya hindari yang mengandung lemak, supaya kita nggak muntah mual ya teman-teman, yang segar-segar biasanya keberapa sudah tadi tuh nanti ya dihitung makan makanan yang dingin atau bersuhu ruangan nah kayak es krimnya bisa juga teman-teman kalian makan tapi jangan terlalu banyak kayak gitu teman-teman karena itu bisa menghilangkan mual <guluh> lah kalau saya dulu makan es krim selanjutnya kenakan pakaian yang nyaman nah itu pakaian itu penting juga ya teman-teman untuk untuk bernapas ya karena kan kalau perut itu kan semakin harus semakin besar ya teman-teman, semakin berkembang bayinya. Jadi semakin ya memerlukan siklus uh, angin-angin, sepoi-sepoi. Nah itu penting banget ya. Apalagi kalau dulu kan saya itu panas ya, di, saya pakai gamis dan apa bahannya nyaman biar enak. Terus yang selanjutnya konsumsi makanan. Zat besi dalam suplemen. Nah itu penting juga ya teman-teman. Dulu ketika saya di bidan, itu saya dikasih zat besi berupa suplemen. Terus itu kalsium. Kalau misalnya saya nggak mau makan, itu disuarankan, itu makan itu zat besi berupa suplemen tersebut. Yang dikasih sama bu bidan tersebut teman-teman. Dikasih. Jadi saya habiskan dah vitamin eh, zat besi. Terus, kalsium itu penting banget ya dimakan, eh, diminum eh, suplemennya yang dikasih sama dokter atau bu bidan. Terus, yang selanjutnya hindari pemicu mual. Nah, itu yang saya katakan sebelumnya ya teman-teman. Ca catat apa saja yang, maksudnya catat di benak aja sih, bro, sedih buku. Catat apa saja yang memicu mual dan coba untuk menghindarinya. Pemicu dapat termasuk makanan tertentu, pemandangan bau, dan bahkan suara. Nah, itu teman-teman. Hindarinya Harus menghindari pemanis buatan atau kafein Eh bukan atau sih Dan kafe, kaf, kafein Pemanis buatan dan kafein dapat memperburuk Gejala morning sickness bagi sebagian wanita Nah sebagian aja ya Dulu kalau saya itu kafein memang tidak suka sih Terus minum susu hamil ya teman-teman Itu penting banget ya Karena di dalam minuman susu hamil itu Banyak apa vitamin, kalsium, zat besi, DHA Kalian harus minum itu ya teman-teman Minum susu kehamilan Banyak tuh Kalau dulu saya makan prena... Makan... Minum susu prenagen Yang coklat tapi Karena kalau misalnya yang putih saya nggak suka Itu malahan saya buat Apa mual muntah gitu Jadi yang coklat saya pilih yang perlu kalian hindari juga makanan-makanan yang mengandung merkuri ya teman-teman. Mana saya carikan bentar saya tulis ke kemarin itu. Nah, karena ngidam kan biasanya bayi eh, bayi, bayi biasanya ibu-ibu hamil itu pasti mengalami ngidam ya. Ngidam adalah kebiasaan yang umum terjadi pada ibu hamil. Nah itu teman-teman. Kalian biasanya ngidam macam-macam. Jadi kalau kita ngidam itu yang bergizi ya teman-teman. Kalian harus menghindari mer, yang mengandung merkuri. Makanan laut biasanya hmm. menjadi favorit ibu hamil ketika ngidam. Nah ibu-ibu harus berhati-hati memilih makanan laut. Karena jika tidak teliti bisa jadi makanan laut yang dipilih mengandung merkuri. Sebaiknya pilih ikan laut seperti salmon. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Salmon itu buat... DHA ya Maksudnya buat Penting banget Penting banget buat baik Kalau salmon itu Tidak mengandung merkuri Kalau salmon e, Justru mengandung banyak manfaat Omega 3 yang baik untuk janin Itu dia Jika mengonsumsi makan laut yang tercemar merkuri Dapat berakibat kecacatan Pada janin yang dikandung Nah kalau misalnya mengandung merkuri Itu bisa mengakibatkan kecacatan Pada janin ya teman-teman sangat penting, kalian harus perhatikannya. Terus, kalian juga harus menghindari makanan setengah matang. Karena makanan yang tidak diolah hingga matang berpotensi terinfeksi toxoplasma yang berbahaya bagi janin. Iya. Jadi sebaiknya hindari makanan yang cara konsumsinya tidak matang seperti sushi, seperti apa? telur setengah matang itu dihindari dulu ya, teman-teman. Kalian harus menghindari itu Rokok juga kalian harus menghindari Karena bisa mengakibatkan pernafasan apa, Penyakit paru-paru Pernapasan pada bayi kita Gitu teman-teman Terus buku yang Yang perlu kalian baca ya e, Kalau menurut saya sih Kalian harus banyak-banyak cari informasi Tentang kehamilan e, terus persalinan nanti kayak mana terus tentang perasian itu penting banget ya teman-teman. Nah di sini saya sarankan untuk buku yang wajib dibaca itu buku yang kita dapatkan dari puskesmas atau bidan atau dokter ya teman-teman yang berwarna pink nanti saya kasih kasih tahu di sini. Nah di sana itu banyak banget informasi penting yang harus kita ketahui buat ibu-ibu yang baru mau melahirkan. Ketika hamil kita harus banyak cari informasi ya teman-teman. Jangan sampai kita keliru dalam e, apa melakukan langkah-langkah selanjutnya Sampai perawatan anak itu ada e, dari melahirkan Perawatan anak itu ada di sana Di buku tersebut Tentang perasian juga ada ya teman-teman Kalian juga penting harus mengetahui tentang perasian Karena ini buat asupan gizi nanti anak ketika lahir gitu Kalian harus memberi ASI pada anakmu. Nah, ini saya tegaskan, kalian harus memberikan ASI pada anakmu karena itu haknya selama enam bulan lah ASI eksklusif. Terus nanti bisa dilanjutkan sampai 2 tahun. Karena itu kalau dua tahun itu kan ada juga yang apa dicantumkan dalam Alquran ya teman-teman surah Al Baqarah. Nah itu sudah. Sudah menyarankan kita untuk menyusui, memberikan asi kepada anak kita selama dua tahun lamanya. Informasi kalian bisa juga nonton di video saya sebelumnya. Dan, ter, ya, dan yang paling terpenting adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga kehamilan dan persalinan kita itu dilancarkan hingga akhir. Dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin-amin ya Rabbal Alamin. Semangat! 1000 1 nanti 1000-2000, 1000 3 semangat terus ya teman-teman. Pokoknya untuk janji kita, kita harus melakukan yang terbaik, di kita sendiri ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Uh, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.